Secara pengalaman pribadi si bosman ini 20 tahun bisnisnya di dunia tambang. Secara pasal aturan birokrasi, perilaku pejabat SDM dan perilaku pejabat daerah hafal banget. Bener kan Mas? Kalimat panjang ini adalah dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada mitranya pebisnis tambang nikel dari Sulawesi Tenggara. Dan saya jawab, nggak gitu juga sih, tapi lah. Kenalan baru itu kemudian bertanya, "Tambang apa, Mas?" Saya jawab, "Dulu saya main tambang di kapur CaCO3 diproses jadi chawa dua kali dan PCC precipitated calcium carbonate. Sampai sekarang tambangnya masih ada di Kelapa Nunggal Cilengsi, tapi pabriknya sudah pindah ke Tuban. Saya mencoba menjelaskan singkat, karena sebenarnya saya ingin tahu tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang tidak boleh ekspor mentah tadi, harus dijual di pabrik smelter yang milik Cina tadi. Apa kabarnya? Kembali dia menginterview saya. Kalau batu bara, bisnis juga nggak mas? Batu bara saya punya di Tanah Kuning di Kaltara, tapi belum digarap. Hanya tabungan aja, karena kalorinya rendah. Kalau batu bara nanti naik di atas 120 dolar kali, baru mau saya tambang kali ya. Karena sekarang itu di Simpan aja, stok lama, perusahaan lama. Kembali saya berusaha mempersingkat percapa. Kalau tambang emas, dia bertanya lagi. Oh, saya ada di Sangirta Laut. Masih tahap eksploitasi awal. Or saya bawa ke Jawa Timur untuk processing. Ada furnace dan mini elektrolisis di situ Bondo. Belum full komersial. Saya kembali menjawab dengan cepat. Kenal dunia freeport, dia bertanya. Saya dalam hati agak tersendang. Buh! Lalu saya bertanya, ada apa dengan freeport? Begini, dia bertanya. Untung nggak sih, tambang freeport itu menurut emas? Saya berusaha mengalihkan dengan memberikan sesedikit mungkin informasi. Saya kalau dunia tambang emas faham, tapi tidak tambang dalam rasanya tambang dalam tuh nggak ada yang bisa kecuali Amerika di Cina saja banyak yang mati gendang telinganya pecah orang-orangnya kalau turun di tambang dalam juga di tambang Freeport itu tambang dalam sekarang saya tidak terlalu paham kalau kenal secara teknis mungkin iya saya menyuplai CAOH 2 kali kalsium Hydroxide ke Freeport sejak tahun 98 CAOH 2 kali adalah bahan utama tambang emas untuk pH balance saya juga dulu menyuplai ke Kalian Mining Newmont Minahasa Newmont Batu Hijau Sumbawa sejak lama jadi kalau kenal dunia Freeport sisi mana nanya dari arah pertanyaannya. Lalu dia bertanya lagi, kalau saham 51% yang pemerintah ambil bagaimana, Mas? Nah, ini nih. Saya males menjawab pertanyaan seperti ini. Kalau saya ditanya, mau dibedah dari mana? Itu kalimat saya dalam hati. Yang saya jawab kemudian, wah, saya nggak tahu, Mas. Saya nggak paham politik. Demikian saya mengharap diskusi freeport berakhir. Kemudian dia lanjut tanya lagi, kalau PI, partisi interest paham nggak? Saya dengan males menjawab, kalau perminyakan mungkin saya paham. Saya ada participation interest di jatim. Ada satu. Kenapa dengan PI? Kalau PI Ria Tinto dia bertanya lagi saya jawab walah saya nggak paham saya dunia tambang dengan perminyakan sama atau tidak saya nggak tahu kemudian dia balik tanya tentang Freeport lagi saham participation interest gimana sih dia bertanya lagi asli saya mulai senewan sama dia tapi saya tahan saya nggak mau ke arah sana pertanyaan dan begitu juga jawaban saya saya berusaha menjadi orang yang sopan saya jawab setahu saya ada saham biasa ada saham premium ada saham yang free carry kemana aja ikut dan ada saham macam-macam lagi itu setahu saya ya begitu dia tanya lagi dalam hati saya Nih ngeyel nih orang lama-lama Enggak Saya lihat di berita Di Indonesia itu kan ambil Rio Tinto Berarti Freeport hanya acknowledge saja kemarin ya Sebagai saksi yang menyetujui Di foto itu pihak Rio Tinto yang mana ya Kan antara Indonesia sama Rio Tinto Setelah itu biasanya ada joint statement pernyataan ya Kok kemarin nggak ada ya hanya ada pihak Indonesia dan pihak Freeport. Rio Tinto? Lalu kemudian saya mulai malas menjawabnya. Apa urusannya sama Freeport McMoran? Kan hanya saksi. Demikian saya ngomong dalam hati. Berapa returnnya investasi Rio Tinto di Freeport Indonesia? Mas tahu dong, demikian kenalan baru nih. nyecer saya seperti wartawan ekonomi. Tensi saya mulai meninggi. Dalam hati saya mulai agak kenceng jawabnya. Gampang, Mas. Freeport McMoran itu perusahaan publik. Bisa dibaca di prospektusnya. Yield Rio Tinto itu di Freeport 6,7%. Saya komen dengan memberikan link saham Mac di Google Setelah itu dia komentar Wah kalau inalum beli saham pinjem uang pakai bunga 6% Maka untungnya cuma 0,7% gitu ya mas Kapan balik modalnya? 140 tahun Wah ngocol nih anak ini komentar saya dalam hati Saya kemudian jawab Maaf mas saya ke toilet dulu ya Dalam hati saya bicara sendiri Mules perut saya denger kamu ngomong